serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada vitamin bahagia banget ya dari Kak Nova Pratiwi yang mengunggah video momen semalam para sahabat, ya ternyata ada Nen juga yang ikut makan malam bersama Leslar dan keluarga Papa Bi, Masya Allah banget ya Akhirnya, Ibu Rosmala Dewi Dan Mamah Keciora Tentunya berkumpul Kembali, Masya Allah melihat postingan ini, merasa kagum dan Bangga sekali dengan keluarga Besar Leslar Kita simak juga bersahabat ya, banyak sekali Tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari Bang Yudi Revan ikut menanggapi Alhamdulillah, orang-orang hebat yang telah melahirkan anak-anak hebat Sehat-sehat ya semuanya, amin Masya Allah banget, luar biasa Ibu yang selalu menjadi pahlawan Ibu yang selalu menjadi kebanggaan bagi Lesti dan Rizky pilar Mudah-mudahan keluarga besar kembali rukun dan kembali bahagia Apalagi melihat Abang El, Masya Allah banget membuat kita semakin tambah semangat untuk mendukung karya-karya Lesti Keciora maupun Rizky Bilar. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di sini ada judukan vitamin juga momen saat di acara resepsi pernikahan A. Beni yang baru muncul. Persahabat, ya, Bang L. Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Aduh, Masya Allah banget, ya. Setia selalu untuk Bang L. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang soleh, pastinya. Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya menjadi anak yang soleh. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya, perhatikan. Ini ada cedukan vitamin juga yang kita dapatkan di postingannya Kak Sania. Masya Allah, berada di pantai di Bali. Ini mah kebahagiaan untuk warga Konoha akhirnya melihat kebersamaan Leslar kembali bersahabat dia. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Fatih Leslar. Ya Tuhan, padahal dekat sama tempat tinggalku, tapi tidak mengganggu liburan mereka. Masya Allah. Kita lihat juga bersahabatnya tanggapan lain dari akun L mengatakan Walaupun aku di Bali, tapi jauh nih biarin aja mereka menikmati privasinya Jangan diganggu, nunggu cidukan mbak Sania dan suaminya aja Tuh bersahabat ya Jangan mengganggu lagi Kasmaran, Lesti Bilar Lagi menikmati kebahagiaan Kita menunggu cidukan-cidukan vitaminnya saja bersahabat ya Pasti kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita, akhirnya merasa ya keinginan Bunda Lesti untuk liburan ke Bali bertiga, kesampaian juga masya Allah, happy liburan buat Leslar, doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar, serta keluarga. Berikutnya disimak juga persahabat ya Cidukan yang benar-benar membahagiakan Kali ini kita dapatkan Melihat potret Leslar dan Abang El Lagi playdate bareng Guzel Aduh Masya Allah banget ya <gat> Ini cute banget kebahagiaan pun kita dapatkan sore hari ini, merasa bangga dan bahagia... ...melihat kebersamaan Lesti Rizky Bilar dan keluarga... ...apalagi BBL, persahabat ya... ...lagi planet bareng dengan Bibi Guzil, ini Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, kita simak kabar terbaru... ...yang kita dapatkan dari Om Kevin mengenai Cianjur. Ternyata ada gempa susulan sama hujan deras melanda kota Cianjur. Yuk sama-sama doakan saudara-saudara kita yang berada di Cianjur... Semoga mendapatkan pertolongan dan perlindungan, persahabat ya. Kita lihat juga untuk slide berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada longsor lagi. Selamatkan ya Allah warga yang ada di lokasi longsor dan warga Cianjur dan sekitarnya. Amin. Hanya doa terbaik yang kita berikan untuk saudara-saudara kita, persahabat ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, dan mudah-mudahan, persahabat ya. Diberikan pertolongan dan perlindungan. Kita hanya bisa berdoa untuk saudari kita yang berada di Cianjur. Berikutnya, sahabat ya kita lihat nih angin kencang, persahabat ya disertai hujan deras dan gempa susulan membuat panik warga di Cianjur. Tetap hanya doa yang selalu kita berikan untuk ibu kesayangan keluarga besar